Rasulullah tahu tak bila berlaku hari kiamat? Rasulullah tahu tak? Rasulullah pun tak tahu. Sedangkan dia adalah makhluk Allah. Hamba Allah. Yang paling dekat dengan Allah. Yang paling rapat dengan Allah. Disayangi oleh Allah. Manusia yang diselawatkan oleh Allah. Tapi dalam hadis Jibril Islam iman ihsan, bila Jibril tanya Rasulullah, ah? bila berlaku hari kiamat, apa jawab Nabi? Mal mas'ul an habi'a la ma min asail. Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui lebih mengerti daripada yang bertanya. Nabi tak tahu. Jibril hak tanya bila kiamat tu Jibril tahu tak kiamat bila? Jibril pun tak tahu. Tapi Nabi cuma bagi clue apa? Tanda-tanda kiamat. Ada tiga Nabi sebut dalam hadis tu. Bahkan hadis lain Nabi sebut. Jadi macam ni, kiamat nak dekat, tanda macam ni, kiamat nak dekat. Kalau macam ni, kiamat kecil. Kalau macam ni, tanda kiamat besar. Bentuk kewaspadaan dan keberhati-hatian untuk kehidupan kita. Bimbang benda tadi. Bimbang benda tadilah. Rasul sebutkan, ada satu hadis, kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani ni apa dia? Sejengkar demi sejengkar, sahasta demi sahasta kita pun jadi pening apa benda ni yang kami nak ikut sangat Yahudi dan Nasrani sejengkar demi sejengkar sehasta demi sehasta sampai masuk dalam lubang biar work. sedangkan kita berasa kita duduk mengaji pasal Yahudi ni ha, habis ter dah orang kata habis ter dah, kok mana lagi agak aku, aku akan terikut ni, aku akan terkenal ni, nak jaganya kita, kok mana lagi belajar tentang Nasrani, kitab tu kitab ni, kok mana lagi agak-agak akan terlepas aku ni nak jadi ikut mereka sehasta demi sehasta Fikir okay, tuan-tuan Pasal Nabi bagi perumpamaan apa Masuk dalam lubang Lubang biawak Biawak tu ni sebah Pasal bas kita orang Melayu Lubang tok Lubang tok Dalam lubang tok tu ada apa Dalam lubang tok tu ada apa Orang Arab ni Kalau kita nak cari ibu tok Kita cari dalam lubang Kalau lubang tu kosong tak ada apa-apa Ibu dengan bapak dia tu dah lama tinggalkan tempat tu kalau hak memang ada ibu dia mesti ada kala jengking, dia mesti ada kala jengking. Sebab depo makan benda tu. Jadi seolah-olah jatuh dah lubang biawak satu hal. Dalam lubang tu ada apa? Dalam lubang tadi ada apa? Jatuh dalam lubang. Kalau kita ni sebab kita jatuh dalam lubang, aduh sekali dah. Dalam lubang tu kena pula kecak, kecak, kecak dua kali penyakit. Ha, Rasulullah gambarkan. Kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani. Sehasta demi sehasta, sejengkar demi sejengkar tu. Sampai kamu masuk dalam lubang biawak, lubang tok tu. Bukan setakat masuk. Ha, dalam tu ada benda lagi. Tak lagi mengharu birukan kamu. Binatang-binatang berbisa tadi. Tak kira lah. Kalau jengking, kelipan, kapurah, duduk dalam tu. Masuknya memang cari nahas sungguh-sungguh. Tapi sampai hari ni kita duduk fikir dah. Agak-agak nak ikut ketang mana? Tang mana kita nak ikut bila sebut sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta ni dia tidak drastik dia tidak menampakkan satu benda yang cukup besar faham tak? maksudnya kita akan ikut sikit sikit sikit sikit dia ni macam kesamaran dia terselindung dia tersembunyi sehingga kita rasa benda tu betul bukan kata aje lah memang tak betul lah ni memang nampak atas kepala dah tak betul dah dia benda hak sipi-sipi, hak sunyi suni, -suni hak dek nak dekat-nak dekat, kita dok sikit sikit-sikit-sikit, lah sekali masuk fikir-fikirlah bersama ok begitu juga pernah seorang sahabat tanya Rasulullah wahai Rasulullah, bilakah kiamat berlaku berani sahabat ni tanya kan Rasulullah jawab ke tak soalan ni bila kiamat berlaku, ya Rasulullah jawab, tapi jawapan Rasulullah tanya soalan balik apakah persediaan kamu untuk menghadapi kiamat bukan Rasulullah kata bila-bila nak jadi tu bila dia tanya bila, bila kiamat nak berlaku apa persediaan kamu apa persediaan kamu sama juga kita nak mati ya kita tahu kita nak mati tak tahu bila pun tapi apa persediaan yang kita nak jawab depan Allah bila kita mati tu je benda sama di zaman sebelum ni ke, zaman ni ke, zaman akhir zaman ke, zaman fitnah, benda ni lah yang kita kena jaga tuan-tuan. Persoalan tentang akidah, persoalan tentang syariat, persoalan tentang agama, yang ni tak ganjak dah. Tapi nak suruh terus bertahan tu yang sukar. Nak suruh terus bertahan. Sebab bila marah fitnah ni dia kelak. ...antara hitam dengan putih bercampur sehingga kita pun jadi keliru dan samar. Mana hak betul, mana hak salah? Eh, hak mana hak betul, hak mana salah? Hak ni pun sereban besar juga, abad. Hak ni pun pakai kopiah, hak ni pun ada otoriti dia, hak ni ada kehebatan dia. Semua macam ulama-ulama besar ni. Tapi, bertelagah, bercanggah, tanakut, pertentangan. Jadi, eh, kita orang awam, kita netizen, hak tak tahu apa nak kerti ni. Nak ikut hak ni ke? Nak ikut hak ni? Hak ni betul ke? Hak ni tak betul. Hak ni salah ke? Hak ni benar. Jadi keliru. Sebab itulah ada satu hadis Antaranya berkaitan dengan ulama' kan. Daripada mereka lah fitnah itu keluar. Dan kepada mereka lah fitnah itu akan kembali. Maksudnya keluar daripada geng tu juga. Huh kenapa ustaz cakap macam tu, oh, saya ustaz biasa saja, nasib baik, saya bukan ulama, tak termasuk oh, konon-kononnya memang kita bukan ulama pun saya bukan ulama, saya orang biasa je nak abangnya ulama tu Nabi sebut, kan pak benda Nabi sebut pertama Nabi sebut tentang Islam di akhir zaman yang akan hanya tinggal na nama Islam akan tinggal nama Al-Quran akan cuma tinggal tulis tulisan Masjid besar tersergah indah, tapi kosong daripada idaya. Dan yang keempat tu, Rasulullah sebut, "Wahulama uhum sharunastahda adimis sama". Dan ulama kamu pada masa itu adalah sejahat jahat manusia yang berada di bawah kolong langit. Daripada mereka lah keluar fitnah dan fitnah itu juga akan kembali berlegar-legar di kalangan mereka. Allah alam bila benda tu nak berlaku Berlaku dah ke atau akan berlaku ke bakal berlaku wallahu alam. Sebab tu juga ada satu hadis yang Rasulullah sebut benda yang paling ditakuti tu bukan dajal. Ada satu lagi. Apa dia? Selain daripada dajal yang paling dibimbangi oleh Rasulullah, apa dia? Imam-imam yang menyesatkan, ulama usub. Ah lagi bahaya sebab mereka ni bertopengkan agar agama mereka bertopengkan agama menggunakan otoriti atas nama agama untuk menyesatkan manusia lain nah, jadi berhati-hatilah kita dalam keadaan tersebut kita tak tuduh siapa-siapa kita tak condemn, dan komplain siapa-siapa tanya jiwa, tepuk dada, tanya iman masing-masing baik summa antun tang tarun Kemudian kamu masih lagi ragu-ragu dengan hari kebangkitan itu. Ada lagi orang yang ragu-ragu tentang hari kiamat ni. Orang kafir ke, orang etis ke, dia ragu-ragu tentang hari kiamat. Kita orang Islam macam mana? Hari kiamat adalah base, rukun iman kita tu lah. Bila kata rukun iman, sekiranya kita rasa eh kiamat ni ada ke tak ada. Haa, bahaya tu. Jangan duk main buat ayat-ayat wak -ayat, pening lagu tu. Adakah kiamat ni? mungkin ke kiamat ni berlaku? Boleh dah Allah nak hidupkan kita balik? Ha, jangan buat ragu-ragu. Jangan buat ayat-ayat leceh macam tu lah. Ni bak imam. Ni bak akidah ni. Rukun iman. Percaya kepada hari kiamat.